Halo sahabat halaman studio, perkenalkan nama saya Meliana. Kita akan belajar dalam playlist ini tentang web dasar. Untuk belajar pemrograman web, kita perlu mengenal yang namanya HTML atau HTML, singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. HTML akan menggambarkan struktur dari halaman web. HTML terdiri dari serangkaian elemen nah elemen-elemen HTML itulah yang memberi tahu kepada browser cara menampilkan konten jadi pada elemen HTML perlu tag biasanya ada tag pembuka dan tag penutup pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang dokumen HTML sederhana nah pada video ini gimana sih cara kita untuk cepat uh, dapat dokumen HTML sederhana menggunakan VS Code caranya kita bisa tekan tanda seru Kemudian tekan tombol tab pada keyboard. Kita akan mendapatkan struktur HTML sederhana dengan struktur yang rapi. Sehingga kita bisa langsung menggunakan bagian body ini untuk menampilkan konten di browser. Kita coba lagi dengan text hello World ya teman-teman. Kalau -teman. so, sudah jangan lupa kita save dulu dokumennya dan kita jalankan untuk melihat tampilannya pada browser. Ini langsung kita dapat melihat tulisan Hello World yang kita ketikkan. Dalam video ini kita akan berkenalkan dengan tag yang lainnya, yaitu tag br, yaitu breaking row, untuk memberikan enter. Misalnya kita mau menuliskan teks seperti ini. Misalkan ada teks lagu balonku ada lima seperti ini ya teman-teman. Kalau kita save, kemudian kita jalankan untuk lihat hasilnya di browser, maka tampilannya adalah seperti ini. Dia tidak mengenali enter yang kita tuliskan pada bagian body. Bagaimana caranya agar enternya dikenali? Kita perlu menambahkan tag br. Di sini artinya kita akan memberikan... Enter sebanyak satu kali. Kemudian setelah itu kita tekan tombol save untuk lihat hasilnya pada browser. Ini sudah sesuai ya. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau door. Nah. Kalau kita tuliskan tag BR ini beberapa kali, misalnya pada bagian ini kita tambahkan tag BR, sebanyak empat kali. Maka ini artinya browser akan mengenali bahwa teks ini diberi enter sebanyak empat kali, sehingga hasilnya dapat dilihat seperti ini. Jadi browser hanya mengenali elemen HTML yang dituliskan pada bagian body. Seperti itu teman-teman. Selamat mencoba untuk tag br. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.